mas sedangkan mati itu adalah lebih baik bagi orang itu. Bagi bagi siapa tu? Bagi orang yang harap akan bertemu dengan Allah Taala dan dia tak seduk banyak fitnah-fitnah di atas muka dunia, go tu goni, go tu gani, maka dia dok cita-cita nak mati, hak tulah yang Nabi katanya sedangkan mati adalah lebih baik bagi orang itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه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 Ayat lima Suratul An-Kabut Alhamdulillah Ayat lima kita baca dah Kita uleh sekali lagi Sesiapa yang percaya akan pertemuannya Dengan Allah Untuk menerima balas Ini Alhamdulillah Yakin Kita dengan Allah SWT Bahawa Kita akan bertemu dengan Allah Pada satu masa nanti Iaitunya di alam akhirat Alam dunia ni tak jumpa Tapi Allah Ta'ala Dia tengok dia perhati Dan dia kira berlaku dengan kita Tapi bagi sesiapa yang percaya Yakin bahawa Dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala Untuk menerima balasnya Maka sesungguhnya Masa yang telah ditetapkan oleh Allah Itu akan tiba Masa mati Akan mari Sebab tu Ada satu karakter Yang bagi hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nabi katanya wal mautu khairul lah Mas, mati itu adalah lebih baik bagi orang itu bagi bagi siapa tu bagi orang yang harap akan bertemu dengan Allah taala dan dia tasid banyak fitnah-fitnah di atas muka dunia gotu goni gotu gani maka dia dok cita-cita nak mati Faktulah yang Nabi katanya, sedangkan mati adalah lebih baik bagi orang itu. Tiba-tiba soalan. Kita buat soalan katanya, boleh tak orang yang minta mati? Doa minta mati, boleh tak? Boleh jadi setengah-setengah orang yang katanya, eh tak orang minta mati. Sebab tu hati anda siap dah. Setengah orang yang boleh jadi katanya, boleh sekali. Walaupun Tuhan Tanda siap ada katanya kita nak mati bila. Tapi dalam doa kita boleh tak? Kita minta mati. Alhamdulillah. Ada satu doa yang Nabi ngajar kepada kita. Minta kedua-dua kebaik. Ke. Wahai Allah. Kalau sekiranya mati lebih baik bagi aku. Kalau sekiranya hidup lebih baik bagiku. Maka mewihidupkanlah aku. Tapi kalau sekiranya mati lebih baik bagi aku, mematikanlah tu. Ini kedua-dua kita minta. Sebab masa depan kita tak tahu katanya apa nak berlaku. Boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Tapi tetap bagi setiap orang dia kena mati. Boleh jadi mati setengah orang itu adalah lebih baik daripada dia duduk atas dunia lama. Tapi boleh jadi Allah Ta'ala takdir bagi setiap orang Bagi setengah-setengah orang Baik bagi dia Walaupun di masa sekarang ni Dia nampak katanya Yang ya yeah, hidup dia Gatu, goni, gatu dengan keadaan yang Serba-serbi tak malek belakang Tapi boleh jadi pelik selepas daripada tu Kamu malek, kamu malek, lah kita kena suka baik seumur dengan Allah Walaupun hidup setengah-setengah orang Dia rasanya tak ada peredah lah Tak ada harap perah. Lamo dah duk pecen dengan benda-benda yang yang menjadi kesusahan, kepayahan, penat lelah, letih, tak ruk dalam hidup dia. Tapi boleh jadi selepas daripada tu Allah Taala akan menjadi senang. Inna ma'al usri yusra. Ingat malak. Dua kali yang Allah Taala ulang di dalam suratu itu Alam Nashrah. Iaitu nya fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Dua kali itu ulai. Ning benar-benar bahawa sesungguhnya Kemudahnya itu ya bersama dengan kesusahan. Muka semua hidup orang ini ditabur dengan bunga mawar. Mukai. Sengah-sengah dia kena susah sama hidup. Sengah-sengah orang tak biasa bertemu dengan Kemudahan, kesenangan, kebahagiaan. Tapi setengah-setengah orang -setengah yang Allah Ta'ala Bagi, seni daripada Awal lahir, siapa mati Sebab apa? Sebab Boleh jadi Tok Nenek dia, Mak Pak Dia kaya, dia boleh kesenengih Gitu ke ni, tapi buka kesenangan Di dunia, neraca Kelu, boleh kita timah Sikit lagi, katanya orang itu jaya tak jaya Buka Kejayair di akhirat sikit lagi Bahkan Kejayaan di dunia pun kita jangan hidup kiyah. Jangan hidup ditimai dengan harta benar, curi siang dan sebagainya. Tapi duduk di to'ak kepada Allah. Siapa-siapa yang to'ak kepada Allah, to'ak kepada Rasul, orang itu jadi orang berjuruh, orang yang maulik. Tak kiyokong kuapan dengan dosa-dosa maksiyah. Dan tak tak ada buku-buku banyak dengan manusia. Maka insya Allah orang itulah. Orang yang bahagia dunia dan akhirat nah insyaallah kita harap benar-benar lah yang Allah Taala akan beri kepada kita tapi kalau sekiranya kalau Allah Taala beri kesenangan ke kekayaan maka jangan kita guno kekayaan tu takabur angai angko baik kain dengan orang lawel ke tadi nah kita genah usaha waja jadi genah tawaduk kita walaupun kaya raya sakat mana pun maka Allah Taala akan beri kebaikan dan keberkatan di dalam hidup orang yang sentiasa duduk di bawah naungan kebaikan dia dunia dan akhirat. Allah pengayat wahhu sami'un alim. Nah, uh, masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba dengan tidak syak lagi dan Allah jualah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Ha ini hak cerita-cerita dah. Nah, hidup manusia yang dia harap mudah-mudahan dia akan bertemu dengan Allah. Akhir surah Al-Kahfi. "Faman kana yarju liqa rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang berharap nak temung dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan dia syirik dengan Allah sesuatu pun. Ha dalam bentuk pasal yang amal soleh maka kita pun usahalah amal hidup kita setiap hari setiap ketika amal soleh belakang Nah, amal soleh tak mesti tak bukan katanya kena duduk di semaya saja puasa baca, zik, baca zikir baca qira' zikir bukan hak tu saja dah. Bukan hak tu saja dah ingat molek dah. Eh? Saya kecek tak silap ni. Tapi semua tiap-tiap cara -tiap yang kita buat di dalam hidup kita sama ada kecek buat makan tidur nak ziarah orang pergi berjalan kecek Nabi ni, Nabi ni, Nabi ni, Nabi ni, Nabi ni, Nabi Semua tu dikira katanya, Adalah aman salih. Dikira sebagai ibadah Kepada Allah subhanahu wa taala Sebab itu Allah taala Raya. wama ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'abudun. Aku dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, Kecuali untuk beribadat kepadaku Dalam bentuk pasang. Bukan pasang ibadat hanya semaya dalam dalam masjid saja duduk atas tikar sembahyang saja Bahkan semua tiap-tiap perkara -tiap dalam hidup kita dikira sebagai ibadat maka kita niatlah semua apa yang kita buat adalah lillahi taala nah semua kita buat lillahi taala adalah bagi kerana Allah taala tuhai pun ayat lagi ayat yang kene waman jahada fa inna ma yujahidu li nafsi dan sesiapa yang berjuang menegak Islam bermujahadah mujahadah dalam arti yang sepik dan mujahadah dalam arti yang luah dalam arti yang khusus sepik saat ini iaitu berjihad fi sabi'illah lepas tu jihad dalam arti luah maka semua orang-orang yang berusaha untuk menegak kebaikan dan menegak agama Allah di atas muka bombing dan menjaga bombing dia daripada diserai oleh seteru orang-orang kafir maka dikira katanya adalah orang mujahadah belakang orang yang jihad belakang belajar jihad sebar ilmu Allah, jihad berperih di jalan Allah, jihad waktu baik duit untuk menegak agama Allah di atas muka bumi, jihad semua berarti katanya kita tak ada peluai langsung nak keluar daripada perkataan jihad tapi dengan sebab perkataan jihad digunuh, digunuh, digunuh dah leha peperihnya maka orang pun gambar katanya oh bersebut jihad adalah orang sebab itulah saya rakyat saat ini makna dia ada makna khusus sepik dan maknanya yang luar gambar lah katanya Allah ta'ala nak jadi setiap orang itu pakat berusaha belakang berusaha untuk kebaikan diri dia Keluarga, masyarakat dan tanah air. Alhamdulillah. Dan sesiapa yang berjuang menegak Islam, maka sesungguhnya dia hanyulah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah maha kaya tidak berhajabkan sesuatu pun dari sekalian makhluknya. Maknanya, tuha, dia tak ada berhajak kepada pertolongi manusia eh hey, manusia mu tolong aku dak dak dak dak dak hak mung duk usaha adalah kembali kepada mung sendiri hai hey, manusia yang noknya kita usaha je ya. sebab tu nak berjaya tak berjaya dia ya duduk di usaha duduk di usaha penat lelah letih tak rug habiskan habis masa gotu goni gotu goni gala tu berarti orang tu orang yang berjue lawar diri dia sendiri benarlah duk no, nok yakna lawar sampai kau berjaya gitulah apa apa tanah lagi kalau kita nak kira apa sahih jihad yang manusia kena duk de jihad dengan nafsu dia sendiri seperti mana yang berlaku di dalam peristiwa pandak-pandak yang, yang nabi sebut dalam ha peperenggi nabi klik daripada peperenggi hidup di tengah-tengah pada pasir Nabi nak rayak katanya peraih dengan nafsu ni berat Nabi rayak kepada sahabat kita klik daripada jihad kecil menuju jihad besar sahabat setengah-setengah Nabi kita peraih ni habis cakap dah jihad kecil lagi kau Nabi rayak katanya yang lebih daripada jihad hak pereh dengan manusia dengan seterus Iaitunya pereh dengan diri-sendiri Iaitunya jihad nafsu Lepas cuba kita tanya ni Setiap orang yang pakai tanya diri-sendiri Payah tak kita nak nak lawe nafsu kita? Yang lainnya Nafsu kita ni lah payah kita nak nak lawe dia Benar dia semata Benar dia semata Suk-suk mana? kau cijai siap dah nak bangun ni saya misal eh, ni kau cijai siap dah katanya kita nak bangun semaya tahajud. kau cijai siap dah katanya kita nak bangun katut perik di dius mula tak lawan kan? dah eh, ibu nak poso esok misal poso apa masa pak hmm, tak jadi poso nak wak gitu nak buat gitu ni ini nak ayat katanya hak pesan kita nak buat apatah lagi hak pesan tuhuk nafsu syeteh sama hidup gelok kita gotu tu go ni banyak benar-benar yang kita kena nak lawan kena pacun benar-benar pasal ini buruk nafsu kita ni Allahu akbar benar teruk benar besar sebab itulah yang nabi arti jihad yang lebih besar tu ialah itunya jihad lawan nafsu bukan arti nabi mati sed perang fi tu jihad kecil jihad besar bijak dah Peg eh, kena dok mati, Luka nak cacak setengah setengah orang peg, pikan, talot, dengan sebab dia turun dok dalam media peg, tapi Jihad nafsu kita ni, Jihad peribadi kita dengan diri kita sendiri, itulah yang Allah Taala katanya, wanha nafsahani al hawa, fa inna al jannah hi al mawah, oh peg, wa ama man khaf maqamarabbihi wanha nafsahani al hawa, ada bagi peg yang takut gerung tuha nya maka dia ke apa? dan dia lawan hawa nafsu dia maka bagi bagi orang pasal ni surgalah tempat kediaman yang Allah Taala akan bagi kepada dia berarti katanya kita lawan nafsu semasa dunia ni insyaallah balasnya yang Allah Taala akan bagi iaitu nya syurga tapi bagi orang yang tak tutur nafsu bagi orang yang turuk nafsu halah dengan nafsu dia bagi, orang, bagi mereka itu ni aka sebab dia duk turuk nafsu orang hendak jatuh dengan aka tu pucar daripada nafsu paroleknya nafsu ni yang mula daripada hati yang yang yang cema, tak hati tak, tak tak tak cuci bila hati tak cuci dia tubek belakong tubek kok tangi kok mata kok telingo kok kaki kok kemaluan kok apa ni perut Harta benar, gatu, gani, gatu. Ya, guna tak malek belakang. Sebab nafsu dia, hati dia tak cuci. Panjir sikit, kacak. Walaupun benar ni, benar kita tahu belakang ni. Tapi sengaja saya hurrai supaya terzikir kepada diri saya sendiri. Ya, te? Dan kepada kita semua bahawa kita semua kena mujahadah. Kena lawai. Nak? Tuhar tak ada kehendak walaupun sikit daripada kita. Tak ada nak minta tolong walaupun sikit. Walaupun... Allah janji katanya siapa-siapa yang bantu agama dia, siapa-siapa yang menegakkan agama dia, maka Allah akan bantu akan tolong orang itu. Dia janji. tapi Tapiผลประโยชน์ klik kepada manusia itu sendiri. Alhamdulillah. Kita pergi satu ayat lagi dah. Saya baca sampai ayat 9 sat ni. Nila ni duduk di ayat 7. Wal ladzina amanu wa amilussalihati lanukaffiranna anhum sayiatihim. Dan oleh orang, orang yang beriman serta beramal soleh Sesungguhnya kami akan hapuskan Dari mereka, kesalahan-kesalahan mereka Allah, ni tu yang janji eh? Orang yang berimeh dan Beramal soleh, hok lepas-lepas Mari doh, hok besok Dia duduk buat karuk, dosa Silak, gotu silak go Apa habis Dan sekali ni pun hok dia silak salah sikit Sebanyak, tapi dengan sebab dia Amal soleh, dia berimeh Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosa pada kita tahu belakang. gapo kata yang menggugurkan dosa? Oh banyak. Baca kerajaan. -kera. Siapa kau? Ambil ais maya kita. No, sedekoh. Ha. Gapa lagi? Sujuk kita. Baca kerajaan. -kera. Gatuh goni, gatuh goni. Banyak amalai-amalai yang menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi ulama kebanyak kerajaan katanya. Gugur dosa kecil. Tapi dosa besar kita kena bertobak. Kita kena pergi minta ah Dengan ku korani kita. Ketika itu dah so besar. Tapi dah soh kecil-kecil. Biasa-biasa. Sehingga Ada yang berlaku di dalam, Di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat Dia berasa. Duk kena ke retina. Dia tengok retina. Eh aku berasa gerai. Ani nah, saya terjemuh. Jadi mudah-mudah. Dia -mudah duduk gerai ke retina tu sore. Sapa dia masuk dekat dia pegang Yusuf. Lepas benda tu berasa sesal eh perbuatan aku. Pergi tanya Nabi. Nabi royak oh ak dia. Nabi dengar dah dia oh ya, royak ni sarafat depan Nabi. Nabi katanya munggi ambil Ismail. Dia ambil Ismail sudah. Nabi katanya Musa. Ismail sudah. Saya faham katanya Ismail taubat ke wallahu alamlah. Boyo Ismail sudah. Barulah Nabi panggil dia, Perbuak teh yang membuat saat ini, Itu hapung siap dah. Dia tanya Nabi, Nabi, Untuk saya sorai kau. Nabi beritahu Untuk sekelia umat. Ani, nak no ayat katanya, Perbuak teh yang orang tu sesah, patu dia giminta minta ma'ah. Maknanya pergi minta ampul lah. Semua ayat Allah tak ada hapung dosa dia. Itulah. Turungnya ayat, innal hasanati yudhibna sayyiat sesungguhnya kebaik ke, kebajik ke yang seseorang itu buat boleh menggugurkan kesalahan, kesilapan, dosa-dosa yang lepas-lepas maridah sebab itu kita kena jadi semua buat kebaik ke yang sebesar-besar kebaik ke, iaitu la ilaha illallah yang paling kecil sekali, iaitu imatatul adha'anittariq buwe benar-benar bahaya, hak duduk di tengah-tengah jalan. Alhamdulillah. Tu sekecil-kecil pahala yang kita buat. Buwe benar-benar yang merbahaya yang ada di tengah-tengah jalan, takut orang sepak, takut orang kena, takut orang bahaya lepas daripada kita jalan kita tengok dah tapi kita kuih, kuih kuih kuih alhamdulillah itulah pahala yang paling kecil sekali. Apa tahu lagi pahala yang sangat banyak yang kita ada peluai boleh buat kebajik care, ke, kebaik care ke, setiap hari, maka diharap mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi kepada kita kebaik care. Ke. Lepas tu, <tuh> Dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasnya. Ulama tafsir rakyat katanya di sini iaitu syurga. ada lah. Yang lebih pada tu atas dunia Tuhan akan balah kepada kita iaitu nya hayatan tayyibah kehidupan yang baik tapi di akhirat sikit lagi iaitu nya al jannah Surga, yang Allah bagi kepada orang yang beriman dan beramal soleh wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.